hati hari sendirian soalnya pacar beneran telah berubah mantan entah dia udah jadian dapat lagi pasangan atau malah hilang kabar membuat penasaran SMS mau balikan sama sekali tak dibalas teleponmu tadi diangkat dicuekin melas akhirnya nembak sembarangan jadiin pacar niat berbuat nyawur malah semakin gencar komikir kesepian dan sangat butuhkan cinta hilang logika jadi bertindak membabi buta semata mata untuk ngisi hari yang sepi bagai pemeras susu gak bisa jauh dari sapi Gak ada lagi tiap hari saling sapa sayang Lihat orang lain mesra jadi terus kebayang Kayak layangan benangnya putus di tangan Yang gue genggam lepas merasakan hilang Keinginan tetap saja keinginan kenyataan tiap malam Masih asik mengigil Akhirnya setan Bisik-bisik manggil-manggil Pala ke kebingungan cari partner Semakin buas caper Semakin garang bagai panther Pengen sama yang lama tapi Nggak ditanggapi Udah rindu belayan Cuma ketemu di mimpi Akhirnya cari sembarangan Apa yang dapet Nggak peduli yang lebar Ataukah masih rapet Panggilan hasat yang besar pun Semakin membakar Mesti diademin Biar otak jadi lancar Karena lihat yang lain Kamu makin merinding Makin ku pala Harus cari lawan tanding Kayak tari minta di Lama puasa Kamu sendiri kesepian, nggak biasa Senantiasa Anget gak cukup Selimut ranjang Sabar tak Cukup sangat butuh Tapi sayang Keinginan Tetap saja Keinginan Kenyataan Tiap malam Jangan sedih, jangan merenung, Ning Nang. Si jangan bingung, udah ya kalau nggak laku, nggak perlu malu, ngajak balikan ditolak mulu, kasihan deh lu, pacarmu diambil orang putus atau meninggal, jangan dijawab karena kisah cinta kamu gagal, hahaha ha, ha. lihat yang lain mesra sewot, mungkin teringat dulu waktu masa pacaran hot, hari demi hari sepi makin kadaluarsa arsa, rasa iri di bawah happy, jadinya maksa, luar biasa burung naik turun cari sangkar, lihat yang lain berharap join bisa ditukar, maka cobalah hormati setiap wanita, nih saya kau juga diberi kehormat. Matanya, silakan beralasan. single itu prinsip dan terima kenyataan. Jomblo, Jomblo itu nasib. Tetap saja keinginan, kenyataan tiap malam kedinginan. Harapanmu untuk bisa berpacaran tak terwujud. Aduh blo, sungguh kasihan Sabar blo, sabar blo, sabar blo. Sabar, sabar, mlo, sabar, mlo, sabar, mlo, sabar, mlo, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Sumbang suara miring berkunjing dari belakang Tahu tak kau terpancing dan tetap sebisa mungkin untuk tenang Apa guna lama kau berpaling lebih baik terus jalani Jangan larut hiraukan omongan dari setiap pembenci Yang ada hanya membuang waktu bila dipikirkan selalu Anggaplah suara mereka sebagai angin yang kan berlalu Tak ada ragu dari yang memiliki sebuah landasan kuat Jadi yang terbijak dalam ambil keputusan yang amat berat Meski tak tenang dan kau butuhkan sebuah pelukan yang erat langkah berawal niat bisa bius sakit benci yang manjerat dari apapun yang kita kerjakan selalu saja terlihat salah seolah mereka benar dan satu saja kilap pun tak pernah yakini kau beda bukanlah mereka tak ada gunanya jadi seperti yang orang-orang minta menjadi diri sendiri tanpa harus merugikan adalah cita pasti yang harus diperjuangkan Biarkan mereka bicara yang bukan bukan tentang kita terus dipikir tak berguna jalani saja dan buktikan ke semua biarkan mereka bicara yang bukan bukan tentang kita terus dipikir tak berguna. Jalani saja dan buktikan ke semua. Tak mudah mendaki gunung selalu ada kerikil. Yang besar bisa diraih dari memulai hal yang kecil. Jiwa yang kuat tak menghiraukan tekanan sebesar apapun walau datang dihantam gelombang badai tanpa ampun kuatkanlah jiwa meski banyak celah Wajar saja terselip benci di banyak cinta Acukanlah saja yang mau menjatuhkan Yang terpenting kau tahu untuk bangkit kemudian Meski terkadang kau merasa sendiri Dan bertemankan sepi di setiap hari Pejuang sejati tak pernah patah arang Kesampingkan sedih saat sedang berperang Pantangkuk pulang sebelum raih menang Bilang gemilang hasil tentu bukan gampang Maka terus berjuang jangan dengar mereka Majulah saja Tatap ke depan sana Biarkan mereka bicara Yang bukan bukan tentang kita Terus dipikir tak berguna Jalani saja dan buktikan kesemua biarkan mereka bicara yang bukan-bukan tentang kita terus berpikir tak berguna jalani saja dan buktikan ke semua Udah banyak perubahan, nada Facebook sama Twitter Mereka makin subur, rejaan yang disempurnakan sama mereka dikubur Ramai menggempur di mana mana mewabah Dan yang ngadepin harus mau gak mau bisa tabah Cuma satu cara pakai jurus yang waras ngalah Mereka kadang tim terbantah, gak merasa bersalah Dan kenal ya kakak Kita berantakan Dalam senyum lugunya Niat jahat yang tersimpan Seakan-akan mereka mau nebarin Virus aneh Kita semua diajak ngikutin bahasa aneh Gak boleh dibiarin Musti ambil tindakan Serangan alay makin banyak makin Mengkhawatirkan Alam kenal ya kakak Lagi galau ya kakak. Ya mereka kaya orang gila Posting curhatan seolah banyak yang mau baca Nyimak aja kagak peduli pun juga Enggak meski udah ada status racun mau ditenggak Kecil-kecil galau ngumbar-ngumbar curhat So punya problematika hidup amat berat Alah-alah apaan badan masih bau kencur Udah paksa dewasa dan punya hidup ancur kenal ya kakak bom me Seperti baris Lihat hidung belangja rapi berbaris Seperti semut ama yang manis Kebeletnya woi kayak naham pipit Nggak peduli lo percaya apa yang penting duit Lo punya mobil lo tuh ada tiga hidung Mewah nggak susah asal jangan amit-amit Lo taunya basah Lo udah menjadi kiper bukan seterah lincah Ala Ronaldo atau Bagindo Lelaki syarat dengan kadar macho Nggak kepo dan selalu kocak Dijamin seru abis Jualan nggak lolos, Sarah dengan berat hati panitia harus menolak. Ngapainlah yang rusak, akhlak kalau yang bener aja masih sangat banyak. Hey lady, jangan jaim please. Ngapain narsis digangguin kan? Mobil mentereng Dan nambah koleksi tas mahal buat ditenteng Sosial media ajang Pamer foto liburan Dinner sama lunch Kudutek nama restoran Gadget terbaru harus punya gak sabaran Yang edisi terbatas gak mau barangnya kembaran Tiap hari cuma gitu Udah gak heran Karena di mata lu dunia cuma panggung hiburan Siang malam gak karuan Yang penting terus Evan. Apapun dilakukan biar dapat kesenangan Hey lady. Shit. ngomong nggak nyelkit nggak selalu meneluh perlu ngomongin duit cuek you cuek you split split jila jila terus bikin jadi jangan banyak drama semua kelar udah cukup jadi liar dan tanggalkan gelar karena kalau kejauhan nanti susah menepi segera kesini lady ku berikan kau terapi ku bikin happy apa adanya beneran bukan lagi yang ada apanya jadi sasaran ayo berhenti dan jadi cewek baik baik jangan Pergi, terang pun terpit Sinarnya silau Bikin mata sikit menyipit We spit terrific You know what I'm saying Every new day Always a new beginning Hey lady Jangan jangin please Ngapain narsis Digangguin janggu breeze Hey lady Jangan jadi cewek rusak Yang ada di otak Cuma dapat tinduk Hey lady Terhingga kehadiranmu, buat orang tuamu bangga. Penuh dengan doa, penuh dengan harap. Air mata haru jatuh saat wajahmu ditatap Menimang dengan sayang di setiap hari Menjaga titipan yang telah Tuhan beri Semua penat ayah dan ibumu hilang Melihatmu baik saja buat mereka senang Kadang harus terjaga ketika tengah malam Terbangun oleh tangismu pecahkan diam Tak ada muram semua dijalani tulus Tak ada keluh untuk merawat dan mengurus dalam masa dan waktu yang berpindah Tiap peristiwa selalu terekam indah Saat dalam peluk, merangkak dan berjalan Kemudian berlari, mengajar banyak impian Jangan membuatmu berbeda Berbakti itu satu cara yang mulia Jangan pernah buat ayah ibumu kecewa Mereka ada saat kau sedang bimbang Membantu pecahkan masalah halang rintang Apapun menghadang Mereka yakinkan bahwa bisa dilewati Bukan dinafikan Bagaikan bintang di langit yang terus berpijar Dan berikan rasa hangat seperti fajar Semua itu bukan untuk balas jasa Melihatmu bahagia itu cukup dirasakan Jangan henti belajar terus menggali ilmu Ada saat semua beban berat di pundakmu. Doa dan harap terpanjat agar kau berhasil Mencapai puncak sebagai pemenang yang tampil Ini gawat sama yang kaya begini aku ya langsung capat Kayak besi ketemu magnet langsung melekat emang bisa dibilang nekat ya maklum badan kaya kesetrum lihat kamu senyum kok bisa manis gitu apa rahasianya bedak sama lipstiknya itu beli di mana apalagi wangi parfummu itu lo ya ampun kecium buat ku ikutin kamu kayak dituntun lupa sopan santun sorry kaya kurang ajar ku cuma mau kenal jangan marah Jangan nampak gangguin, waktu kamu lewat cuma mau kenal bukan niat jahat mau ku siulin waktu kamu lewat habis kamu cakep sih buatku terpikat kamu namanya siapa tinggalnya di mana jalannya kau sendiri pasti jomblo ya kenalan bentar dong yo pasti kamu suka begitu saling kenal ku jamin bahagia Aku cuma ingin kenalan gak lebih Kalau lebih berarti bonus ya Terima kasih Dapat nomor handphone Atau akun twitter Syukur-syukur dapat semua kamu cewek pinter Kemungkinan ada saja makanya ku usaha Jangan jutek hargai dong Ku berupaya Aku cuma mau mengajakmu silaturahmi Bukan mau macem-macem Coba pahami Kenalan tempat terang Bukan gelap-gelap Suasana dibuat nyantai kalau risi maaf Kan cuma pengen kenal Dimulai salaman, kalau udah kenal enak. Silahkan lanjut Makan jalan kanguin, waktu kamu lewat cuma mau kenal, bukan niat jahat. Maafku siulin, waktu kamu lewat Habis kamu cakep sih buat ku terpikat. pikat. Kamu namanya siapa? Tinggalnya di mana? Jalannya kau sendiri, pasti jomblo ya. Kenalan bentar dong, yuk! Pasti kamu suka. Begitu saling kenal, ku jamin bahagia. Oh indah. Oh, senangnya bahagia ketawa. Maaf, gangguin waktu kamu lewat cuma mau kenal, bukan niat jahat. Maafku Kusi Yulin, waktu kamu lewat abis, kamu cakep sih buat putar pika. Kamu namanya siapa? Tinggalnya di mana? Jalannya kau sendiri, pasti jomblo ya.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 rumahmu sepi kamu sendiri boleh gak aku datang menemani kita main ular tangga atau peta kumpet main yang lainnya kalau masih sempet di dalam adem di luar panas siang bolong gini mataharinya ganas buatin minum yang seger-seger berduaan tapi jangan sampai keblinger nyalain tv mari menonton kartun kita buktiin masih ngerti sopan santun duduk agak jaga jarak gak boleh deketan kalau ku mendadak mepet tolong diingatkan kata kita lagi berduaan Pihak yang ketiga itu adalah setan Maka kita harus bisa jaga diri Supaya bisa main lagi lain hari Bapakmu lagi keluar Ibumu ikut keluar Kakakmu juga keluar Kamu di rumah gak di luar Teriak horeh Hore. Main sampai sore, sore. Teriak horeh Hore. Main sampai sore Setan itu ada di mana-mana, gak cuma jadi pihak ketiga antara kita. Jadi tenang darling, aku gak lebih. Meski kondisi rumahmu lagi sepi, paling duduk dempet itu pun kalau mau. Tapi kalau gak sudi duduknya agak jauh, mata saling pandang, aku udah senang. Apalagi kalau tanganmu bisa kupegang gak kebayang pas lagi. Bapakmu datang bogem mentah ke muka ini bisa melayang Lebih baik kita mawas Terus duduk-duduk di teras Biar pas mereka pulang gak curiga Dan tahu anak perawannya aman kujaga. Meski banyak kesempatan buat kita berdua Tapi nama kita kan belum sah di KUA Bapakmu lagi keluar ibumu Ikut keluar kakakmu juga keluar Kamu di rumah gak di luar teriak goreng Main sampai sore, sore teriak. hore, sore. main sampai sore, sore bapakmu lagi keluar. Ibumu ikut keluar, kakakmu juga keluar. Kamu di rumah enggak di luar. Teriak, hore, gore main sampai sore, sore teriak. hore, gore main sampai sore. Kamu terus marah-marah Naik darah kalau aku bikin dikit salah Kayak mau jalan wajib ngasih tahu arah Gak ada kabar aku bisa dilabrak parah Dikira macem-macem Gantah dikit ancem Dari nyubitin perutku sampai ngasih bogem Lebih baik ku diem Mending mulutku mingkem Sungguh sehari tanpamu kadang aku adem Tapi gimana namanya udah cinta Cinta Cinta Cinta Ku nancep dalam apa mau dikata Tapi yaitu dia Kalau udah mulai ngomel Kalahin emak-emak yang yang lagi bawel Kayak kena setrap aku kadang dihukum Ibarat udah tiarap malah tambah disetrum Aduh sarap ini pacaran apa dikembleng Kalau gini terus bisa-bisa aku sedeng Pacarku makan kompor Hobinya meledak-ledak Amarah. Kadang baik minta ampun sampai aku terharu Tapi kalau ngamuk film perang kalah seru Di tiap marah Kayak buronan yang ketemu setelah diburu Jadi bulan-bulanan padahal nggak sengaja Saat PDKT dulu wajah kamunya manja Membius aku dengan kerlingan mata genit Tapi nyatanya sekarang badanku kerap sakit Lahir batin tertekan tapi hati kecantol Meski badan sering lebam juga bentol-bentol Entah ini tol, tapi cinta itu buta bodoh amatlah Yang jelas aku cinta Pacarku makan kompor Hobinya melet nggak apa nggak papa nggak apa telunjuk. Aku nunjuk dada Ngasih kode kalau Lagi rada-rada Gua bisa cengar-cengir lagi BT berat Bercanda saat ini Bukan waktu yang tepat Aku lagi gondok Kalau disenggol bacok Emosi perasaan lagi diobok bok Kena PHP selama dekatin Nunggu jawaban Malah digantungin Lebih menyedihkan Dari kecopetan Atau di tengah jalan Diganggu setan Tapi yang gantungin Malah nyantai Apa dipikir menyakiti saya indah pantai Gunakan perasaan Untuk memahami Aku punya hati silah akan walau kau angan kan, tapi lihatku menunggu bukan singkat seminggu dua minggu gapapada, sakitnya tuh di sini aku nggak suka gini jawab bertanya sakitnya tuh di sini ke gapapada, aku nggak suka gini gapada, gapada, gapada. masih bertanya Senyum, walau luka di hati, supaya kau tahu sakitnya tuh di sini. Gantungin itu bukan tes. Alasan klasik yang suka ngeles, bilang aja cadangan banyak jadi bingung. Cowok yang menunggu, mong gak kehitung. Kayak nyari untung, kamu seleksi yang paling oke. Okay itu yang kamu pilih, yang gak masuk nominasi ditandang Kayak barang gak berguna dibuang. Aduh, sayang jangan begitu. Aku orang bukan patung dari batu. Kamu bisa seenaknya aja cabut. Setelah hatiku ngikut, kamu hanyut. Udah nyangkut, malah ditinggal. Napa sudah? Tengah tersengal-sengal Sekarang cuma duduk merenung Hapes aku kena gantung gapapa, Sakitnya gapapa, tuh di sini. ke gapapa, Aku gak gapapa, suka gini gapapa, Seperti bercanda gapapa, Sakitnya gapapa, tuh di sini. ke gapapa, Aku gak gapapa, suka gini gapapa, Jawaban itu Masih Papar, tujuh ke dada. Aku, aku ngga suka nggak suka gini. Seperti bercanda. Apa, Sakitnya apa, tuh di sini. Papar, ke dada. Aku ngga suka nggak suka gini. Jawaban ditunda. I go sleep plus in mine oh Aku sedih sabar dulu Meski pilu tapi ku rela Kamu sudah tega main gila Jangan salah aku juga bisa Tapi capek ah banyakin dosa Mendingan cari lain Yang serius gak main-main Ku yakin pasti dapat di sini atau di lain tempat Selagi sempat cari hal baru toh gak ngebet amat aku memburu Di segala penjuru pasti ada Mudah-mudahan sama kamu jauh beda Kamu yang salah Karena kamu mulai. Sebuah hidupku menanjak naik Dan selama ini aku terjebak Rangai mu licik, sukar ku tebak Kayak ketembak pas di jantung Ampruk duniaku kayak di pentung Saat lemah padamu ku bertumpu, Seenak jidatmu aku kau tipu Kayak lampu aku jadi padam Semangat kayak lepas dari genggam dulu kau yang nanyain terus Apakah cintaku padamu itu tulus Dasar akal bulus niatmu jahat Untuk kesininya terungkap busuk niat Kamu yang salah karena kamu yang mulai